Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nanak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak ibu sehat semua ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ilman Artinya, Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solid. Nah, nah, nah, hari ini kita akan belajar beriman kepada Allah dan Rasul Tapi hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul Rasul adalah manusia pilihan Allah Yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri Dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah anak setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Bagaimana cara kita beriman kepada rasul-rasul Allah? Cara kita beriman kepada rasul Allah yaitu percaya bahwa rasul adalah utusan Allah. Allah mengutus para rasul dengan hak atau sebenar-benarnya sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kabar buruk bagi orang-orang yang tercela atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberi anugerah oleh Allah yang berupa mukjizat dengan ayat-ayat-Nya atau tanda-tandanya yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 atau Al-Hadid ayat 25 anak-anak ibu, Rasul mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil yang wajib kita ketahui sifat wajib Rasul itu ada empat yang pertama, sidik artinya jujur yang, yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya yang ketiga, tablik artinya menyampaikan dan yang keempat, fatanah artinya cerdas. Dan sifat mustahil rasul itu, yang pertama, kejid artinya bohong. Yang kedua, hianat artinya tidak dapat dipercaya. Ketiga, kitman artinya menyembunyikan. Keempat, baladah artinya bodoh. Rasul atau Nabi yang wajib kita imani Ada 25 Ada Dari 25 Nabi atau Rasul Ada 5 Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi, Nabi Musa Nabi Nabi Isa, Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saleh dan saleha, alamin. Pelajaran kita hari ini tentang mengenal Allah melalui asmaul khati telah selesai. Semoga anak-anak semua dapat memahami materi ini dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, anak-anak, tetap semangat belajar ya, dan menjaga kesehatannya. Kita tutup pelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca "Alhamdulillahi 'Alamin". Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.